Alhamdulillah ditangkap guys Tangkap-tangkap Biarkan dia nelan dulu ya Bawa kok Dibawa guys oh, Mudah-mudahan gak sangkut lagi ya nah, Ini tangkapan yang kedua pada hari ini Aduh jauh lagi Ambil kayu dulu ya Kayak ini aja Mudah-mudahan bisa nih itu jorannya joran gua susah diambil. Mudah-mudahan enggak lepas lagi. Oh, oh, itu tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh, oh, oh, tarik, oh, tarikannya. tarikannya gimana oh. nih gue harus nyembur ya nyembur enggak ya nyembur enggak ya oh masih ada gimana nih nyembur enggak ya udah oh gimana ini Joran gua tangkap lagi oh itu itu itu itu itu itu itu tu tu jangan sampai lepas ikan gabus jangan sampai lepas alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Hah. alhamdulillah Dapat juga akhirnya Alhamdulillah. Uuuh, udah berapa kali lepas lo ya? Abis kata gue. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dukung channel kami yang pemula ini. Silahkan subscribe ya. Biar channel fishing camping ini bisa berkembang.